Bapak malam-malam datang kemari. Geledah seluruh rumah. Periksa seluruh tempat. Cepat! Inspektur, tidak ada orang lain di rumah ini. Inspektur, bisa tolong beritahu kami apa masalahnya? Dan siapa yang sedang kau cari? Kami mencari Akhirat dan Padri. Mereka telah menculik istri, anggota Dewan Jagdising, yaitu Nyonya Gangga. Segera beritahu kami jika kau memiliki informasi tentang mereka, atau? Tapi, Pak, kenapa kau bicara begitu? Aku pasti akan menelponmu kalau aku dapat kabar soal mereka. Benar, Pak. Aku bahkan baru mendengar hal ini darimu. Suamiku bahkan belum menanyakan tentang keberadaan kami. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi. Itu benar, Pak. Aku juga sedang menunggu ayah kembali. Tidak sekalipun dia menelpon setelah kabur dari penjara. Mungkin sekarang dia akan menelpon. Aku akan menyimpan ponsel ini sampai ayahmu tertangkap. Eh, jangan, Pak, ponsel itu jangan ribut. Tapi Bu, dia mengambil ponselku. Lakukan sesuatu. Dengarkan aku baik-baik. Jika kalian dapat informasi tentang akhirat, beritahu kami segera. Mengerti? Sini dan awasi mereka ayo tapi Pak ponselku bagaimanapun caranya aku tidak mau tahu aku hanya ingin Gangga kembali dalam keadaan sehat suruh polisi mencari di seluruh India aku tidak peduli suruh mereka melakukan semuanya tapi temukan Gangga kau dengar aku atau tidak Apa yang menimpa kita? Gangga pergi menyelamatkan orang sakit Tapi kau malah mempertaruhkan nyawanya Dewi Kenapa kau lakukan itu? Kembalikan ganggaku Dewi Kembalikan Bantulah kami Kasihanilah kami Tenangkan dirimu nenek Aku tidak mengerti satu hal Kenapa akhirat Singh menculik Gangga? Masalah apa yang dia miliki pada Gangga? Dia tidak memusuhi Gangga. Dia memusuhiku dan Imboli. Dia memusuhimu gara-gara kami. Dia membalaskan dendamnya pada kalian, karena kalian sudah memberi kami tempat berlindung. Selama aku dan Nimboli tinggal di sini, masalahmu tidak akan pernah berakhir. Aku tahu kalian tidak akan pernah mengeluh. Kalian sangat berbesar hati. Aku tidak sanggup melihat kalian menderita lagi gara-gara kamu. Pagi dokter, sudah cukup istirahatnya? Oh iya, apa? Bahasa Inggrisnya ya? Good morning Apakah kau kesulitan untuk bangun? Hei, astaga Lihatlah sikapmu nyata kau sama sombongnya dengan anggota dewan. lagi pula kenapa kau harus repot-repot? orang-orangku telah mengikatmu dengan kuat. bahkan jika kau menggunakan semua kekuatanmu, kau tidak akan bisa melepaskan diri. apa kau ingin mengatakan sesuatu? Bicara kenapa ku ada di sini? Ini semua gara-gara suamimu. Aku harus penculik dirimu agar bisa memancingnya datang kemari. Mau bagaimana lagi? Aku harus membalas dendamku sendiri, bukan? Apa maksudmu? Kau yang bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Orang berniat jahat tidak mungkin mendapatkan kebaikan. Tidak akan bisa menyakiti Jagdis Dan dia juga tidak akan mengampunimu Untuk perbuatanmu ini Diam! <tuh> Dengar ya Jika kau memang ingin selamat Tutup mulutmu baik-baik Bagaimana jika Sebelum dia datang Aku terpaksa menghabisimu Dengar, aku ingin bicara denganmu Dengan siapa ibu bicara pagi-pagi begini? Dengan melakukan ini, aku menjadi sangat bangga Ayah, luar biasa Maksudku, hanya ayahku yang punya nyali untuk membodohi pria kuat seperti Jackdis Dan bisa menculik istrinya tepat di hadapan pengawalnya sendiri Itu hebat kan? Apa kalian tidak punya rasa belas kasihan? Apa kalian ini sungguh manusia? Aku bahkan merasa kalian ini seperti serigala berbulu domba. Ayah sudah melakukan kejahatan yang begitu keji. Dia telah menculik istri orang lain dan juga ibu dari dua anak. Dan bukannya merasa malu, tapi kalian malah merayakannya. Kalian merasa bangga. Ya, benar. Aku bangga karena suamiku melakukan hal seperti itu. Suamiku punya nyali untuk membalas dendam pada mereka. Mereka dihukum karena menghancurkan keluargaku Dan mengirim suamiku ke dalam penjara. Mereka semua akan menderita sekarang. Ini baru permulaan. Tunggu dan lihat apa yang bisa dilakukan oleh ayah. Dia akan memusnahkan keluarga mereka. Mereka tidak akan memiliki apapun lagi. Jagdis, dimana kau? Tolong selamatkan aku. Gagal! jadi tolong kendalikan diri. Jaga-jaga pasti baik-baik saja. Dan kita akan menemukannya. Jangan putus asa, aku mohon. <tuh -tuh>